Suami saya kan ojek online, begitu pandemi udah benar-benar sulit. Di Solo ditutup kan ini pencarian juga susah. Ya terpaksa saya juga pas ekonomi kayak gini saya juga nyari bantu. Inilah jadi membantu ekonomi keluarga. Jadi saya melamar kerja juga gitu buat memenuhi kebutuhan kita. Udah gitu kan anak mau sekolah juga. sampai saya usaha saya berhenti jadi kerja <laughs> karena ekonominya habis kan buat makan gitu niatnya sih pengen usaha lagi kalau ada modal gitu cuman berhubung ini modalnya lagi nggak ada ya udah kita jalanin aja buat kerja dulu mungkin nanti kalau modalnya udah ada saya sih niatnya mau usaha lagi sering gak habis. Saya bilang kan itu turunnya drastis, lima puluh. Gak kayak dulu, kan Dari, harusnya dulu umpamanya satu kilo habis, sekarang setengah kilo gitu. Ya kalau nggak semangat gimana? Saya bilang kan gitu, kita kan punya kebutuhan, punya tanggung jawab. Ya anak kan atau istri ya harus makan, kita pun sama harus makan. Kalau kita nggak semangat ya gimana? Dia pun sedikit kan kita kalau ada pengasihan kan lumayan. Lancar sih, cuma kebanyakan ya. liburnya sekarang banyak. Pelanjutannya ya. mahal, jadi kebanyakan preknya mulu. Kita mau naikin harga nggak bisa. Iya. Biasanya saya bikin full 2 kilo gitu ya, empat lima kilo ikan. Sekarang saya kurangin dua kilo ikan, jadi bikinnya separoh ketimbang full gitu, nggak usah semua. Bisa dua hari dagang gitu, sedikit-sedikit bawanya bisa biar, biar besok dagang lagi dari dagang. Kalau kita bawa banyak juga nggak habis. Mungkin keadaan ekonominya kali. Ya orang jadi demi kan banyak pada nggak kerja begitu, kemungkin begitu. Kalau dulu kan dia ya, kerja kan normal, istilahnya capari kan kadang ada yang di roaring gitu kerja seminggu ini, terus minggu depan dia libur gantian gitu. Nah, seharusnya dia buat jajan kan dia bikin buat makan. Kalau kayak gini kan dagang jajanan, istilahnya dia, dia buat dia buat makan makan nasi atau apa gitu, lagi Usaha dagang warung kecil kecilan lah. Itulah pas ekonomi ini pandemi ini dua tahun kita menurun udah jadi solusinya ya saya harus kerja yaitu bantu suami punya anak dua anak mau sekolah saya udah mau terus tiba-tiba itu orang gereja datang ya kita ikut di mana Kau bisa apa itu ada jalan dari itu. Hmm. Kita jalan dengan Tuhan ya. Bantuan kita membaik. Jadi kita dapat bantuan-bantuan dari gereja. Itulah yang buat kita karena udah lelah, bercapek. Kemana lagi itu kita harus jalanin. Makan kita bisa irit-irit. Bukan yang nggak pengen makan yang enak. Kan kita nggak ada keuangan. Ini lebih baik kita makan irit. Bisa makan siapa hari gitu. Hari ini kita bisa makan ikan. Belum katakan bandeng lo mewah lah itu. Besok nggak bisa makan percuma. Lebih baik kita bisa makan tiap hari. Yang penting kita bisa makan. Ya paling kita cara irit lah. Cara makan kita irit. Biasanya. Kisah apa yang kita kurangin, yang buat anak-anak jajan atau yang kita kurangin. Setiap hari ya, kita setiap pagi malam kita berdoa, syukur bersyukurlah Tuhan ya. Dengan apapun saat ini Tuhan selalu bantu, walaupun rejeki kisah apapun kita bersyukur, tapi itu ada jalan. Tidak ada yang tertutup bagi kita yang tidak pernah berhenti untuk melangkah tetap bersalah diri dan mengandalkan Tuhan dengan apa yang semua telah kita kerjakan karena sejatinya Tuhan tak akan pernah meninggalkan orang yang terus untuk mengandalkannya. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mendukung program Peduli Sesama hingga kami dapat menolong banyak orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mendukung program Peduli Sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih live ay better life.